banyak nih bunganya <Gasso> lebah, baik baik baik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 Lebah juga pinter kali Lebah itu istimewa Karena disebutkan dalam Al-Quran Tahu enggak surat apa? Hmm, surat apa ya? An-Nahl, surat ke-16, ayat 68 dan 69 Lebah itu hewan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Terus bermanfaat untuk manusia Kalau kita sakit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 Ini nih, satu, dua, tiii... Eh, eh, eh, stop, stop, stop, Jangan cari gara-gara sama lebah deh. Oh, enggak kok. Mereka kan enggak ganggu kita, rak. Ah, cuma pengen hmm. ngambil madunya aja kok. Ya, enggak gitu juga hmm. kali, ra Yang ngambil madu itu harus ahlinya. Hah? Hmm? Lihat tuh, kita harus contoh sifat lebah, rak.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 percuma udah dijelasin panjang lebar kalau ketemu sama lebah gak usah takut kali <sumle> ra <Kil berdoa> hehe kalau suaranya segede ini apalagi lebahnya. Rara kabur Rara, udah sore nih. Mandi dulu ya, Sen. Iya, Ma. di sini, rumah, di kamar, hmm, kak, astagfirullah, Ra. Rara, Rara, ada-ada aja, kenapa bisa kepleset sih? Rara tadi lama banget di kamar mandi rumah, lama, hmm. Mandi atau main? Hmm, mandi, eh, main, maksudnya mandi sambil main. Nusa dengar, tadi Rara ngomong-ngomong sendiri, kan di kamar mandi nggak boleh bicara. Tadi sebelum masuk kamar mandi udah baca doa belum? Tahu kan doa masuk kamar mandi? Allahumma. Ini aku coba mina hukusih wal is amin. Terus masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. It's jangan lupa doa keluar kamar mandi hufronaka. Artinya aku memohon ampun kepadamu. Nah pas lagi buang air kita juga nggak boleh ngadep. Atau belakangin kiblat kan? Iya betul, Apalagi sambil berdoa atau berzikir. Gak boleh dilakukan di kamar mandi. Soalnya setan itu paling suka di kamar mandi. Kalau gitu, Rara enggak main di kamar mandi lagi deh. <tuh> gitu dong Loh, loh ini? Siapa yang becek-becekkan di lantai ya? Rara. <laughs> kan usah, bukan Rara kok. Ranta, Uma. <laughs> hmm, ternyata, Anta. Aduh, Anta. Jangan lupa, Anta. terbang semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, ingat ya, kejadian tadi gak usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi... <susur> <susur> Waalaikumsalam uh -huh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang. <susur> eh, Nusa, kok bajunya kotor gitu sih? Itu tadi, eh. Uh, uh, itu, uh, biasa. Uh, gak apa-apa Tante. Hmm?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 Happy-happy aja kok. Iya, kin gak ada apa, -apa nih. Hmm. eh. Hmm. Rara kesel sih Tante. Gini ceritanya. Oh iya, gimana-gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang jamburu-buru, terus nabrakan Nusa. Astagfirullah. terus Nusa jatuh dong? Hmm. Kasian. Kasian. Gimana sih itu orang? Terus, terus, terus. Eh, tas jatuh. Mukanya tolongin. Gak bener tuh orang. Ih, ih nyebelin banget sih. Malah dilihatin terus sampai ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Gitu deh tante ceritanya. Eh, tapi tante janji. Jangan cerita siapa-siapa ya.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 bar gratis pahala <tuk> enggak tante cuma mau kasih tahu ada coklat gratis tapi beli gitar tante Hah? <tuk> <tuk> malu nih tante hahaha <tuk> lu <tuk> Kamu juga nih, huh? coba kamu lihat. <laughs>